Oke okay, baik kita lanjutkan dari game uh, ball launcher ya atau angry bird yang kemarin kita buat ya seperti ini dan anda punya main kamera ball ground block ya block yang menyusun bentuk ini ada 5 dan ada pivot ya pivot yang tidak terlihat ya kebetulan di sini tidak terlihat karena tepat di belakang bola ini ya kemudian kita punya script Ball Handler dan input actionnya untuk mengatur uh, lontaran bolanya. Nah, pertama-tama sebelum saya lanjut menambahkan package advertisement, ya, uh, Anda ubah dulu platformnya, ya. Jadi Anda klik Build Setting, file Build Settings, kita ubah ke Android atau iOS, ya. Dan karena um, Adver, uh, Unity Ads hanya bisa berjalan di kedua platform tersebut ya. Kita tunggu agak lama ini ya, karena dia harus rebuild ulang dan restart uh, Unity Anda. Oke, okay, ya, jadi uh, platformnya sudah kita switch ke Android. Nah, sekarang kita mau uh, membuat live ya. Jadi bolanya ini ada tiga nyawa gitu ya. Ketika kita lontarkan tiga kali maka Uh, tidak bisa dimainkan ya, alias Anda harus nonton iklan dulu baru uh, bisa bermain lagi, tentunya ini bukan implementasi ad yang baik ya, uh, Anda harusnya memberikan reward yang lebih dari itu ya, untuk uh, untuk pada user ya, nah tapi ini hanya kita hanya coba-coba dulu oke, okay. uh, untuk menampilkan live di kiri atas, kita perlu canvas di sini klik kanan di hirarki uh, UI, canvas oke okay. kemudian kita masukkan sebuah teks teks biasa teks mespro import mb essential oke okay. tunggu beberapa saat setelah prosesnya selesai Anda tutup aja ini oke okay, sekarang kita akan klik ini kita rubah dulu menjadi uh, lives txt begitu ya live text kemudian Anda rubah teksnya menjadi live Tiga, dua, tiga defaultnya tiga uh, satu lagi yang sudah saya lupa di canvasnya anda klik canvasnya dulu pada bagian scal scale kita ganti us scale mode nya menjadi uh, scale with screen size artinya saya kepingin canvas ini ukurannya mengikuti lebar layar ya tak peduli anda main di ipad atau di smartphone yang lain uh, kita akan pakai yang ini kemudian untuk live text juga Uh, di sini saya akan memasang di kiri atas, jadi saya akan, anchor-nya saya klik, oke, okay. Anda klik anchor-nya di sini, tekan shift dan alt tahan, ya, shift dan alt untuk nge-set position dan pivot sekaligus, Anda klik ujung kiri atas sehingga si teks itu berpindah ke atas, oke, okay. Kalau Anda balik ke scenes, lalu Anda double-klik live text-nya, Anda bisa lihat di scenes-nya, dia seperti ini wujudnya. Dan kita mau kasih jarak, ya, supaya nggak terlalu nempel, hindari menggunakan post expose ya, di sini. Nanti akan saya ajarkan materinya tentang dependent UI, ya, jadi artinya UI harus depend, uh, device dependent artinya tidak terpengaruh oleh uh, apa namanya ukuran layar tertentu. Di sini strateginya saya akan setup up anchor. Anchor-nya di 0,0. Dan kalau Anda geser Y-nya, ya Anda bisa lihat, Y-nya turun ke bawah, begitu ya. Dan saya uh, mentokkan 0, ini juga uh, Y-nya tetap 1, yang ini pivot yang ini, X-nya saya geser ke atas. Nah, Anda lihat ya. Jadi, uh, anchor ini dipakai sebagai apa, apa namanya, sebagai guideline ya. Guideline, dari objek yang yang ada lihat sekarang ini, dari objek teks ini misalkan saya ingin ada jarak di sebelah sebelah kiri dan atas, maka yang di bagian X X ini kita tambahkan, misalkan saya kasih 0,05 gitu ya, demikian juga yang Y nya ini, eh salah kebalik, yang ini, berarti 9, 0,95 seperti itu, 0,95 95 persen ke bawah sehingga kalau Anda lihat anchor-nya, itu seperti ini, ya, besarnya. Sehingga left dan topnya itu akan river, akan mengacu kepada kota anchor yang kita sudah siapkan. Artinya kalau 0,0, left-nya 0, top juga 0, maka dia akan diposisikan di tempat itu. ya Di, di tempat sini. ya 0,0 itu... Uh, disesuaikan dengan anchor yang sudah kita buat ya, anchor-nya ini dan anda bisa ngatur besar anchor, terserah kalian ya, kenapa pakai anchor daripada pakai e, langsung kita tulis gitu ya karena, kalau kita lihat di simulator dan anda mau ganti device-nya itu no worry tetap nongol dengan bagus sama bagusnya oke, okay. jadi itu ya teman-teman ya nanti e, materi itu akan saya jelaskan di hmm, Sorry di bagian Device Dependent UI. Oke, okay, jadi live text Textnya sudah ada. Kemudian ya, saya kira uh, ya sudah oke okay ini ya. Oke okay, berikutnya kita perlu sebuah program untuk menghandle Lives ini. Ya, jadi Anda siap siapkan Empty Object, create Empty, Anda kasih nama Lives Handler. Dan ada scriptnya, klik kanan juga di bagian script, aset, script. Di dalam folder script, Anda create c script, lives handler. Tunggu beberapa detik. Oke. Okay. Nah, sudah. Kemudian di live handler yang ada di sini, kita drag scriptnya agar nyantol di sana. Oke, okay, ya. coba Anda play dulu, teman-teman. Anda play dulu, oke akan ada muncul error seperti ini, invalid you are trying read input using bla bla bla. untuk menghilangkan error ini Anda klik event system yang ada di sini, kemudian klik, uh, mungkin di stop dulu ya, klik event system yang ada di sini, di stop dulu ya ini, kemudian tekan replace with input system, oke sudah, coba di play lagi, Ya, tidak ada error ya, dan gamenya berjalan dengan baik. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya, dan kita akan masuk ke glass handler, di mana kita mau menyiapkan beberapa fungsi yang digunakan untuk mengejar nilai yang ada di sini. Ya, kita double-klik glass handler-nya, tunggu beberapa saat hingga si nya terbuka, teman-teman. Oke, okay. oke, okay, kita tidak perlu update di sini, saya hapus. Nah pertama-tama kita siapkan sebuah variabel private uh, sorry integer uh, lives dengan tiga seperti ini oke okay. dan um, kita perlu sebuah variabel sebuah fungsi public void display lives yang digunakan untuk menampilkan lives ke apa namanya ke uh, Teks yang kita siapkan di canvas Untuk untuk mengakses teks yang ada di canvas Kita perlu serialize field di sini Oke okay. Private uh, Oke okay. sebaiknya di import dulu Using tmpro Pro Ya using tmpro, Pro Kemudian kita bisa gunakan TM underscore TMP underscore text Oke okay. lives seperti itu, jadi kita bisa dapatkan referensi ke TMP text, text live yang ada di ujung kiri atas canvas, sehingga kita bisa gunakan di dalam display live ini. Jadi caranya adalah text dengan dollar, petik-petik, petik koma, um, lives.2, kurung-kurawal sini kemudian ada ketik lives uh, Kalau Anda nggak familiar, yang saya lakukan di sini adalah saya menggunakan dollar sign agar uh, string yang ada di dalam sini bisa menampilkan se nilai sebuah variable, ya, variable live ini. Alternatif lainnya, Anda bisa pakai concat string biasa, yang, uh, yang biasanya kita gunakan. Oke, okay. kemudian kita buat sebuah public lagi, public integer get last untuk mereternkan nyawa sekarang berapa? Simple, ya, untuk mereternkan nyawanya namanya sekarang berapa kemudian kita buat sebuah public void reduce lives yang bertujuan untuk mereduce life-nya by one ya jadi lives uh, min min seperti ini ya cuman kita prevent supaya ndak apa namanya minus ya nggak negatif kita tambahkan if sederhana if lives sama dengan nol maka return, ya, jadi langsung di return tanpa perlu melanjutkan program di bawahnya lalu kita akan panggil display live ini di start ya kita panggil di start satu kali oke okay. ya saya rasa sudah oke, okay. ini teman-teman ya jadi kita punya display live, kita punya reduce live kita punya return get, integer get live dan pada saat start, kita tampilkan. Oh ya, satu lagi, display live ini ditampilkan juga setelah, ya, setelah nyawanya berkurang atau bolanya berkurang satu, maka kita tampilkan display live-nya untuk mengupdate text live yang ada di layar. Simpan dulu, Anda kembali ke Unity, oke okay, yang ini, dan tunggu beberapa saat, oke. Okay. Nah, dealer handler ini dia perlu. TXT Live yang Anda sudah buat, jadi Anda tinggal drag and drop masukkan ke sana. Kita coba play. Oke, okay. nah seperti itu. Memang belum berkurang ya, karena kita belum memanggil radius live nya. Radius live nya kita panggil kapan? Ya, harusnya di dalam ball handler pada saat bolanya di launch ya kita kurangin uh, nyawanya. Oke, okay. nah, kita lakukan sebentar lagi stop dulu. Anda buka ball handlernya. Oke, di dalam ball handler ini kita perlu akses refer ke lives handler. Sehingga di sini kita siapkan serial field uh, private uh, lives handler lives handler Objek namanya lives handler. Dan sehingga dengan kata lain kita bisa akses ya akses metode yang dimiliki oleh lives handler di dalam Ball Handler ini. Sebagai contoh, kita mau um, mereduce life-nya pada saat uh, info ya, pada saat detach ya, detach aja ya. Ya, pada saat detach ini ya, di sini kali ya, kita mau reduce life-nya, jadi di sini kita panggil Life Handler dot reduce lives. Burung-burung titik koma. Seperti ini, simpan. Oke. Okay. Kembali lagi ke unity nya dan karena ball handlernya sekarang sudah punya referensi ke live handler, maka Anda harus klik ball-nya dulu. Kemudian dilihat di sini, di handler script-nya ada live handler, Anda tinggal drag and drop, cemplungin ke sini. Oke, okay. play, kita coba apakah nyawanya berkurang, begitu ya. dua berkurang ya jadi dua kita coba lagi satu kita coba lagi nol kita coba lagi tidak berkurang jadi negatif karena kita sudah prevent itu namun kalau sudah nol mestinya uh, kita tidak bisa mengklik bolanya lagi alias bolanya nggak bisa dimainkan kita akan perbaiki itu ya teman-teman kembali ke ball handler lagi oke okay. untuk mencegah agar bolanya nggak bisa diklik lagi supaya tidak terjadi e, berkali-kali begitu ya setelah nyawanya 0 maka kita bisa cegah di dalam on contact. oke? Okay. Di dalam on nya kita bisa cegah di paling atas ya, kita bisa cek nyawanya if lives handler get lives, oke? Okay. Kalau sama dengan 0 habis maka cara tercepat termudah adalah return sudah beres. Ya, jadi fungsinya stop sampai sini di return jadi artinya yang bagian bawah tidak pernah terpanggil kalau nyawanya 0 seperti itu ya oke kita coba lagi di bagian ini kita launch bolanya play kemudian kita tembakan sampai life nya jadi 0 ya jadi dua, jadi 1 0 Diklik nggak bisa nih. Nah ini ya, anda bisa lihat karena kita sudah cegah. Oke, okay. selanjutnya kita akan bikin dialog yang muncul play tombol play keynya. Kemudian kalau play keynya ditekan, munculkan add.